Lesti dan Rizky bila tentunya duet bareng persahabat ya Dengan membawakan lagu memandangmu Dengan penghayatan yang sangat luar biasa dari keduanya Romantis dan kekiutan kemesraan mereka ditunjukkan di atas panggung persahabat ya Membuat kita tentunya semakin terharu dan bahagia Mudah-mudahan mereka selalu diberikan kebahagiaan Amin ya robbal alamin Lompok tersebut juga banyak sekali tanggapan dan respon dari para fans Salah satunya dari akun Dalia underscore Yakub Mengatakan dalam kolom komentar Sumpah gue tadi guling-guling lihat Leslar Baper banget sumpah katanya ya Saking kita bahagianya melihat Kedua idola kesayangan Ita ini pas ya Yang sebentar lagi akan melangsungkan acara pernikahan mudah-mudahan saja acara yang dilancarkan dan kita semakin bangga kepada mereka mudah-mudahan selalu diberikan kebahagiaan berikutnya persahabat ada bukan dari gs nya bang Aril mas sahabat ya yang mana memposting sebuah postingan dari Lesti dan abang bilang ketika duet tentunya kita semakin bangga kepada idola kita ini dan kita tentunya Menunggu kejutan selanjutnya Apalagi Rizky Billar akan launching lagu terbarunya sahabat, ya doakan yang terbaik Mudah-mudahan mereka menampilkan penampilan yang sangat luar biasa Tetap patengin channel ini para sahabat Biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar selanjutnya Ini informasi di malam hari ini Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar Bami ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh